Yeah. Ladies and gentlemen, to the best channel for Mexican legends, Sultan from El Pico Hernandez. Please welcome Mexican <laughs> legends. Ada cerita yang kita nyak mu lupa, biakan tak ingat ingat sampai kita sudah so dewasa. Cuma permainan yang bikin kita senang bermain dan taman taman sampai lupa jalan pulang. Tunggu tunggu balangnya, balangnya minyak rom, rom capa lele buka di bawah, bab bab sambungnya. Anak kecil sebelum tahu dunia teknologi ini boleh heran zaman solebe canggih anak-anak kecil so ada akun FB dah jauh sekali dulu dan sekarang dulu makan kubis sekarang makan spageti zaman sekarang soleh bebas jadi adik-adik sekarang so jago maaksi jago beraksi Jaduh Siapa kakak? Main HP terus ngana. Siapa sohkak? Aduh Korban sosial media Korban sosial media Korban sosial media Korban sosial media Tunggu balang nga balang nga minyarong Kau mutaka lele buka satu di bawah bau bab sambunyi sambunyi Gimana kita di korinyo sino na budok Korban sosial media sosial media korban sosial media korban sosial media dodo eh dapat waktu masih kecil sebelum tahu Teknologi ni boleh heran di zaman solebe canggih, anak-anak kacilis so ada akun FB dah jauh sekali dulu dan sekarang dulu makan ubi sekarang makan spageti zaman sekarang solebe bebas jadi adik-adik sekarang so jago bah aksi dulu eh dapat ingat waktu masih kacilis sebelum tahu. Dunia teknologi ni boleh herani zaman So lebih canggih Anak-anak kecil ni so ada akun FB Dah jauh sekali dulu dan sekarang Dulu makan ubi sekarang makan spageti zaman sekarang so jadi Adik-adik sekarang so jago aksi